Halo assalamualaikum sekarang aku mau kirim uang seperti biasa lewat aplikasi indeks ya tapi kali ini aku mau bayarnya lewat highlife sebelumnya aku udah bayar lewat seven dan family March. sekarang aku mau coba lewat highlife nah cara kirimnya seperti ini ya nanti akan muncul seperti ini yaitu tanda bukti pengiriman semuanya jelas ada tanggal transaksi kode nama penerima, bank nomor rekening jumlah kirim ongkos kirim total dolar Taiwan dan status transaksi. Jika belum bayar nanti ada tulisan menunggu pembayaran dan di sini ada tulisan lakukan pembayaran sebelum ada jamnya ya. Kalau barusan saya coba pukul satu lebih sebelas nanti di sini akan muncul e, lakukan pembayaran sebelum jam 4 sore 10 menit. Jadi kalau melebihi waktu ini akan gagal ya otomatis akan di cancel ya atau gagal. Jadi kita bisa melanjutkan untuk pengiriman yang terbaru. Nah, di sini ada kode yang nanti akan kita masukkan ke mesin iBon seperti ini. Kalau udah paham, kita tinggal klik close. Tapi kalau bagi yang belum paham, kalian bisa klik cara pembayaran ke minimarket. Nah, di sini semuanya akan ada dijelaskan seperti apa. Eh, karena aku mau kirimnya lewat high life aku klik yang highlight. Nah, seperti ini kalau mengikuti caranya dari urutan 1 2 3 4 5 6 dan terakhir seperti ini yang akan muncul struknya dan kita bisa langsung bayarkan ke kasirnya guys. Oke. Okay? Oke, okay, juga udah selesai kita close ya. Kita tutup aja. Nah di sini nanti akan muncul tulisan menunggu pembayaran Kalau sudah bayar ke kasir akan ada tulisan proses kirim Dan ketika sudah berhasil nanti akan ada tulisan berhasil Seperti itu Kalau udah berhasil berarti uangnya itu udah masuk ke rekening yang kita tuju guys Oke semoga informasi ini bermanfaat ya Aku sekarang mau coba kirim uang lewat ya, ikutin <tuk> <tuk> Halo, assalamualaikum. Sekarang aku mau kirim uang lewat highlight Ya, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi untuk tampilan pertamanya seperti ini ya di berandanya. Oke, guys. Nah. Pertama-tama kalian klik ini Nah, nanti akan muncul Bagian layar Seperti ini Oke, kemudian lanjut Nanti akan muncul Seperti ini Nah, selanjutnya masukkan oke, selanjutnya kita masukkan nah, masukkan nomor kode yang sudah tertera di handphone ya, seperti ini lalu kita klik hijau nah, di sini akan muncul berapa jumlah ya berapa jumlah yang akan kita kirim contohnya, barusan aku mau kirim 9.500 ini udah sama ongkos ya aku kirimnya 9350 ongkosnya 150 nah lalu kemudian kita klik hijau yang ini oke okay. guys udah langsung keluar bisa truknya nah, jadi seperti ini highlight oke okay oke okay guys udah selesai jadi seperti itu ya nah kalau udah udah seperti ini lalu kita langsung ke kasirnya ya kita kasih tahu kasirnya okay. nah sekarang kita bayar kasirnya oke okay, jensen 就千萬。 Nah, oke okay guys. Jadi kalau udah selesai nanti akan ada struk seperti ini yang dikasih sama pihak iLive-nya ya. Oke. Okay. Okay. Nah, ini barusan yang aku kirim ya. 9.500 sudah plus ongkos. Sekarang sudah proses kirim karena barusan aku udah bayar. Kita klik seperti ini, kalau kita udah bayar ke kasirnya, akan seperti ini munculnya, yaitu proses kirim. Pembayaran Anda sudah diterima dan akan segera diproses. Oke, kita tinggal close aja. Nanti, kalau udah berhasil masuk, ya udah diproses sama pihak indeksnya, akan muncul tulisan "berhasil" seperti ini.